Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat malam kembali di FATV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini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 Ke kabar pertama kita awali dengan kabar spesial dari Lesler Sig yang mengunggah kembali postingan video dekor rumah ini spesial kejutan untuk warga Konoha. Dekor rumah berkolaborasi bersama Budalistic Gejora untuk merenovasi kamar Baby Wow keren banget ya kamar Abang Fatih bakal disulap menjadi kamar yang sangat indah dan keren banget. Kita simak di kalimat yang diposting. Di unggahan ini Hai teman Kania Dekoruma berkesempatan nih Buat berkolaborasi dengan Kak Lesti Kejora Rock in progress Nantikan kolaborasinya Wow, Allah banget ya Masih progres Kita tunggu hasil kamar BBL Yang direnovasi langsung oleh Dekoruma Ini sih bakal keren banget nih Persahabat ya Support dan dukung Dan mudah-mudahan ada kabar baik Kejutan bahagia yang kita dapatkan Dari Bunda Lesti maupun Papa Rizky Bilar Selanjutnya Persahabat Rizky juga Ini ada kabar spesial juga yang kita dapatkan Dari Bunda Lesti sebelumnya Yang tentunya menginfokan Pada bisnis baru Lewat Kejora InStyle Kejora InStyle Ini persahabat ya outfit-outfit Dari Bunda Lesti Kejora Masya Allah banget ya Belum ada postingan Untuk followersnya sudah mencapai 3 ribuan lebih Inilah yang membuktikan bahwa kekompakan dari Lesland Lovers memang luar biasa. Yuk guys yang belum follow akun bisnisnya Bunda Alfatih langsung aja follow. Kita dukung, kita support yang terbaik buat idola kesayangan kita. Selanjutnya disimak juga persahabatnya ya vitamin banja yang kita dapatkan langsung dari Singapura lewat fanbase Singapura. Ya, Salah satunya Angelica comeback yang memposting video Bunda Lesti Papa Bilar liburan di Singapura ini kebahagiaan yang kita dapatkan juga, masya Allah, apalagi yang melihat secara langsung ya pasti bahagia sekali. Dan kita simak juga di kalimat caption panjang yang dituliskan di postingan ini. Alhamdulillah, untuk kali keduanya kami Leslar Lovers" Giba Singapura, jumpa dengan idola untuk ngasih hadiah ke Abang L bersama admin, wakil admin, bendahara antar hadiah untuk abang L. Terima kasih Papa B, Rizky Billar dan Bunda L, lesti Kejora, karena tetap melayani kami fansmu dengan baik. Terima kasih karena sudah terima hadiah dari kami untuk abang L. Mungkin tak seberapa, tapi kami berharap Papa B dan Bunda L juga abang L suka dengan hadiah pemberian dari grup kami, Leslar Lovers di Bali Singapura. Masih tidak percaya bisa ketemu lagi. Happy holidays idolaku. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami akan selalu mendoakan kalian bertiga, kami bahagia di bulan yang berkah. Dan di bulan ini juga adalah bulan happy anniversary kalian yang kedua tahun. Dan bulan ini juga hari lahir Papa Bilar. Sungguh sangat luar biasa kami Les Lovers Giba Singapur bisa berjumpa dengan kalian bertiga. Sekali lagi terima kasih Leslar kapal kesayangan warga Konoha. Masya Allah banget ya, bacanya aja kita terharu bahagia sekali. Di bulan ini memang bulan penuh berkah. Bulan dimana mana bulan anniversary-nya Leslar. Apalagi bulan ini juga tepat banget ya di bulan kelahirannya Papa Rizky Bilar. Masya Allah, mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyelimuti mereka. Dan mudah-mudahan juga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Selanjutnya, persahabat, disimak juga di Unggar Leslar Sik. Ini cidukan vitamin manja yang kita dapatkan juga, persahabatnya, dari Papa Bilar. Momen yang selalu kita dapatkan dari Rizky Bilar. Ada-ada aja kelakuannya ya, persahabat, ya. Saat melihat restoran, ini nama restorannya Hutang, persahabat ya. Papa Bilar menjelaskan ya, untuk semuanya ayo mampir katanya tuh. Karena... Bayarnya bisa kapan aja. Aduh, Masya Allah banget ya, Bapak B. Ada aja kelakuan yang bikin ngakak. Doakan selalu, happy selalu untuk Lesti dan Bilar tuh. BBL, kita lihat ya, sedang digendong oleh Enin. Masya Allah, Tabarakallah untuk Leslar. Dan berikutnya, para sahabat, disimak juga ya, di IGsnya nya Rizky Bilar. Baru saja nih memposting video nih, lagi menikmati liburan hari ini dari Singapura. Doakan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, dan mudah-mudahan juga bersahabat ya. Kita mendapatkan kabar gembira langsung diberikan, disuguhkan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya juga bersahabat ya, Bang Min akan mengingatkan yuk yang ingin nonton. Forecastnya murangkali kali, di channel YouTube-nya Kang Arman. Langsung saja cus ke channel YouTube-nya Kang Arman karena ini kejutan juga untuk warga Konoha, masya Allah banget ya. Support, dukung, doa Kang yang terbaik buat idola kesayangan. Kita juga masih menunggu cedukan terbaru, kabar baik, vitamin bahagia dari Lesti dan Bilak Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar bahagia, kabar baik, dan kabar menarik dari Leslar, tentunya.